Euro-USD Bearish, waspadai aksi berikutnya. Secara umum, bias harian pergerakan Euro-USD terlihat berada dalam kondisi Bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound di sekitar area support. Jika pergerakan euro USD ditertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,17741 sampai 1,17949 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga euro USD dikembali bergerak bearish ke bawah menuju level 1,17613. Sebaliknya waspadai jika harga euro USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.17949, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.18287. Sekian analisa forex untuk tanggal 9 Agustus tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212